I am fine. How are you? I am fine. Oke. Today is the third meeting in this session. Today we got quiz. Oke. Sekarang kita akan mendapatkan quiz, quiz ya dari the from the previous meeting dari pertemuan yang kemarin. Kemarin masih ingat? Seingat Bora bahasa apa? Bahasa apa? Lain. No, no. kata. Heeh, sip. Jadi noun itu kata benda. Jadi benda, nama benda. Oke? Kayak nah, thing sesuatu, mencangkup thing sesuatu, animal. Hewan. Nah, hewan. Place. Wow. Plus apa? Terus people, orang. blue, biru, buat papan-papan, oke? And I give you a post. Jadi Mbak Mia kasih ini post terus nanti anak-anak tidak tahu artinya tanya Mbak Mia atau tanya teman-teman tidak apa-apa ya. Misalnya, kastil, kastil ikut masuk ke mana? Sesuatu, sesuatu, bukan benda kastir itu kastir itu bukan hewan tapi maksudnya tempat. Jadi kastir tak tempat, Dik. Maaf. Nah, terus iki biskuit. Biskuit itu masuk ke apa ayo. Kota tidak. Pedas, sip. Heeh. Hmm. kan beruka. Itu terbang tidak. Nah, terus lanjut ayo. Dragonfly. Apa dragonfly? Animal, animal. Heeh. Oh, oh. Apa So I put in people group. Paham? Understand? Ya, understand tuh. Yeah, understand Paham? Paham. Uh, understand? Paham. Okay. I will give you one one one by one. Okay? And then you udah ini. ayo. Pertama, juga masuk ke? ayo, sini. Aduh. We have done to put the uh, sticky note on the blue box. So let's we check. Oh. No. Ah. Ah. Ryan ahli, Allah. Kau. Ahli. Oh. Ahli. Ahli. Ahli. is kau? Tapi ini No. terserah. If I will give you a piece of paper. Oke. Okay. One and one. Okay. Okay. Uh -huh. jadi uh -huh. dalam uh -huh. satu grup itu kalian harus membuat kata sebanyak banyaknya, mencari kata sebanyak banyaknya. Oh, iya. Jadi grup Iki kebagian singkara oh, iya. animal. Jadi, oh, iya. jadi Miss paper kasih contoh tentang sesuatu barang karo hewan sebanyak, -banyak sebanyak banyaknya. bagian places dan people. Jadi kasih contoh sebanyak banyaknya tentang place. jadi, ah, saya kalah, tuh jadi menang Terima kasih marah, Thank you for coming here. Uh, Say, Alhamdulillah, kita okay? ada. Al Alhamdulillah, Adil.